Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengholi perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya kita ke kabar pertama, ada kabar spesial buat kita semua para fans Tentunya untuk Lesdi dan Rizky Bilar ini masuk ke kabar tabloid nova Para sahabat, ya, tentunya soal lamaran Lesdi dan Rizky Bilar Tentunya bungkam warganet dengan lamaran bertabur kemegahan Ini para yang luar biasa Dalam postingan tersebut juga akun tabloid nova official mengusahkan sebuah kalimat caption di situ tertuliskan tablet nova terbaru edisi 1739 double cover sudah terbit nih sahabat nova ada pasangan kesayangan masyarakat Lesti kejora Rizky Bilar tentunya akan berbagi cerita meski awalnya hubungan mereka sering diragukan Lesti dan Bilar menunjukkan keseriusannya lewat lamaran pada minggu tanggal 13 bulan 6 2021 di gedung putih ternyata Acara bahagia ini sudah direncanakan sejak awal 2021 lalu. Loh, Lesti dan Bilar kompak tak membocorkan rencananya sebab mereka tak mau seumbar sebelum acaranya pasti. ya ada sebuah kalimat lanjutan dari caption tersebut. Akan menikah dalam waktu dekat, Lesti Bilar pun memohon izin pada kakak Lesti untuk melangkahinya. Kakak Lesti BNI ternyata tidak mencintai syarat apapun walau dilangkahi sang adik untuk keplaminan. luar biasa persahabat ya. Memang tentunya acara lamaran lesi dan Rizky Billar ini tentunya beritanya menundia bukan hanya di Indonesia ke negeri Jiran pun sudah luar biasa viralnya persahabat ya doakan yang terbaik untuk lesi dan Rizky Billar mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan kebahagiaan amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial yang mana ini adalah momen ketika semalam Lesti dan Rizky Bilar bersama ayah kejora ini tentunya momen menjenguk Kasepty di rumah sakit yang baru saja melahirkan para sahabat. ya kita lihat dalam postingan foto tersebut Dedek Lesti sangat bahagia bisa menggendong dedek bayi para sahabat, ya luar biasa mudah-mudahan secepatnya nih kita doakan. Lesti dan Bilar segera menikah dan mempunyai Leslar Junior Kita bangga persahabat ya Dedek Lesti tentunya dikelilingi oleh orang-orang baik Salah satunya adalah tentunya Ayah Kejora dan Rizky Bilar Mudah-mudahan Rizky Bilar pun bisa menjaga Dedek Lesti Sebagaimana Ayah Kejora selalu menjaga Dedek Lesti Sampai saat ini persahabat ya Doakan yang terbaik mudah-mudahan Tentunya Lesti dan Bilar diberikan kelancaran kebahagiaan. Berikutnya para sahabat kita mendapatkan kabar spesial yang membanggakan. Ini tentunya khusus fans Lesla Lovers. Les Lesla Lovers Indonesia. Ini sudah menyewa dua mediatron persahabat sahabat ya, di kota Bandung. Untuk Mendukung acara lamaran lesi dan Rizky Bilar sampai masuk berita Hot Issue, Pak. sahabat, ya, ini suatu kebanggaan tentunya bersama. Karena kita, official Les Lovers Indonesia, akan selalu ada buat kakak dan dedek Leslie dalam momen-momen penting kisah perjalanan hidup mereka berdua. Persahabat, ya, luar biasa! Ini suatu kebanggaan untuk kita semua, para fans. Mudah-mudahan kita selalu kompak selalu Solid untuk selalu mendukung dan mendoakan Lesti dan Rizky bilar. Dalam postingan tersebut juga tentunya para sahabat banyak sekali komentar banyak sekali respon dari para fans yakni dari akun Instagram Rimahku yang berkomentar best kompak selalu fans leslar lovers luar biasa bersabat ya dukungan doa serta support yang selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky bilar. Kita tentunya para sahabat ya mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Untuk selanjutnya di sini ada info spesial juga para sahabat yang mana kita mendapatkan info langsung dari Antv. Ini suruh kirim video ucapan doa terbaik untuk Leslar para sahabat ya kita semua Bisa mengirim video ucapan doa terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar dengan cara nih para sahabat ya ini ada caranya. Yang pertama, follow Instagram AntV Official. Yang kedua, buat video doa terbaik kamu untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Yang ketiga, upload video doa terbaik kamu ke Instagram dan tag AntV Official. Rizky Bilar dan Lesti Kejora dengan hashtag "Cinta Abadi Leslar AntV". Yang keempat periode upload sampai dengan Minggu 20 Juni 2021 jam 23.59 waktu Indonesia Barat Yang terakhir video terpilih akan ditonton langsung oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Luar biasa persahabat ya Tentunya doa kita lewat video akan langsung ditonton oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora bila terpilih Doakan yang terbaik pasal untuk, untuk Lesti dan Bilar. Mudah-mudahan video kita ditonton langsung oleh Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut, ledri post kembali oleh akun Instagram Leslar Indonesia 2020. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan. Berikut caption yang digunakan, Lestlar lovers bodoa dan ucapan terbaik kamu dilihat langsung sama Rizky Bilar dan dedek Lesti kejora Yuk, buruan ikutan upload video doa terbaik buat Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Untuk caranya, para sahabatnya sudah dibacakan oleh Mumen Tentunya simak ada di akun Instagram Antv. Persahabatan ya doakan yang terbaik. Mudah-mudahan Lesti Bilar selalu diberikan kebahagiaan amin ya rabbal alamin. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya persahabat. Mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin bahagia hari ini. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.